Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan kami, channel guruku, channel yang membahas seputar info pendidikan di Indonesia, info pendidikan profesi guru, info penerimaan CPNS, dan info penerimaan P3K guru di Indonesia. Baik teman-teman, pada kali ini kami akan memberikan tutorial berkenaan dengan pengisian biodata pendaftaran PPG tahun 2022. Baik teman-teman langsung saja. Pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mengunjungi uh, laman atau alamat ppg.simpatik.simpkb.id ya teman-teman. Uh, kemudian teman-teman masukkan surel atau nomor UKG teman-teman ya. Kemudian kata sandi. Nah uh, baik teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mendapat uh, pemberitahuan dan sudah ditetapkan menjadi kandidat peserta PPG tahun 2022, kalau sudah melengkapi separuh berkas atau sudah dibuka, teman-teman silakan mengklik tiga garis di samping beranda, ya teman-teman. Baik, kemudian klik biodata diri. Nah, teman-teman, begini tampilan saat ini uh, profil. PPG Sim PKB ya teman-teman, jadi yang perlu teman-teman lengkapi adalah biodata diri, linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG, kemudian bidang studi PPG itu sendiri, berkas pendukungnya ya teman-teman, nanti kalau data ini sudah teman-teman isi semua, akan mendapat centang berwarna hijau ya teman-teman, baik teman-teman langsung saja, kita mulai dari yang pertama yaitu biodata diri ya teman-teman. Kita lengkapi dulu biodata dirinya. Lengkapi di klik di sini. Nah untuk nama sendiri ya teman-teman. Ini berdasarkan dari dafodik dan sim B ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman isi di sini. Sesuaikan saja dengan jabatan yang sedang saat ini teman-teman ampuh ya. Misalnya guru VNS berarti guru Ahli pertama atau guru geografi ahli pertama atau guru bahasa Inggris ahli pertama ya teman-teman diisi di sini. Kemudian jabatan fungsional, nah saya lupa tadi. Bagi teman-teman yang berasal dari guru honor daerah atau honor yayasan, ini isinya ini sesuaikan dengan jabatan teman-teman, berarti di sini isi saja guru mata pelajaran ya teman-teman. Kemudian jabatan fungsional untuk guru PNS, pilih guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama, kemudian guru honorer, atau guru yayasan, pilih strip ya teman-teman, ini. Kemudian masukkan gelar depan, kalau bapak ibu atau teman-teman ada, gelar belakang, kalau teman-teman ada, misalnya SPD ya teman-teman, SPD, nah begitu. Kemudian cek instansi awal, misalnya nama sekolahnya, SMP atau SMA, alamatnya. Di sini tuliskan mata pelajaran yang teman-teman ampuh. Nah, jadi di sini lihat PTM-nya atau pembagian tugas mengajarnya ya, teman-teman mengajar apa. Soalnya bahasa Inggris berarti tulis bahasa Inggris, kalau geografi tulis geografi dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian teman-teman harus melengkapi berkas. Atau melengkapi informasi rekening, nama bank dipilih saja, diklik, banknya apa, kemudian cabang bank, cabang bank apa, kemudian nomor rekeningnya diisikan, nama pemilik rekening diisikan juga. Kalau sudah selesai, klik simpan ya teman-teman. itu nah, Kemudian setelah itu teman-teman isi linearitas. S1 D4 dengan bidang studi PPG Klik lengkapi sama seperti tadi teman-teman Nah perguruan tinggi teman-teman cari nama perguruan tinggi teman-teman sebelumnya ya Misalnya Universitas Universitas Negeri Negeri Sriwijaya Atau Semarang Klik di sini Semarang ya teman-teman Kemudian program studi teman-teman sewaktu S1 apa, cari pendidikan apa, pendidikan kimia atau apa, atau pendidikan geografi ya teman-teman. Kemudian S1, pilihannya S1 atau D4 sesuai dengan ijazah teman-teman ya teman-teman. Kemudian tahun lulus, pilih sesuai tahun lulus teman-teman. Kalau teman-teman lulusnya tahun 2004, pilih 2004. Uh, isi tahun 2004 ya teman-teman. Di sini diketik saja 2004 misalnya. Nah begitu. Bidang studi, pilih bidang studi teman-teman, apa jenjangnya? Kalau teman-teman mengajar di SMK, berarti pilihnya SMK, kalau di SLB, SLB, atau di SMA-SMA. Kemudian jangan lupa di sini pilih dulu SMA misalnya pendidikan geografi. Maka di sini teman-teman pilih yang linear juga geografi berarti. Hentikan geografi ini ya, teman-teman. Pilihnya. Tuh. Jangan sampai teman-teman salah. Kemudian, lakukan unggah berkas ijasa. Kalau ini sudah teman-teman lengkapi dengan benar ya. Oke. Kemudian, teman-teman, isi bidang studi PPG. Nah, untuk bidang studi PPG, teman-teman PPG-nya sesuai dengan ijasa S1, teman-teman. Bukan berdasarkan Mata pelajaran yang teman-teman ampuh pada saat ini, misalnya uh, teman-teman ijazahnya S1 Matematika, ya, mengajar misalnya mata pelajaran lain, maka teman-teman pilih bidang studinya itu, ya, pilihnya itu adalah sesuai ijazah teman-teman, berarti Matematika. Kalau bahasa Inggris, berarti pilih bahasa Inggris. Saya ini loh Pak guru biologi yang ditugaskan mengajar prakarya. Lantas saya harus PPG mata pelajaran apa? Jawabannya sesuai dengan ijazah. Uh, mau mengajar karena gini, karena prakarya kebetulan linear dengan biologi. Jadi bukan dengan mata pelajaran yang diampu, tapi sesuai dengan ijazah ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman Unggah berkas pendukung. Yang pertama, pindaian SK pengangkatan pertama. Kalau teman-teman diangkat pertama itu oleh guru uh, CPNS misalnya, berarti. Berkas pindayannya adalah uh, CPNS ya teman-teman. Kalau guru honor yayasan atau guru yayasan, berarti pindai SK pokoknya ini SK pertama teman-teman mengajar lah intinya ya sesuai dengan SIMPKB. Kemudian, yang kedua, pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Kalau teman-teman pangkat terakhirnya adalah 3B, misalnya untuk guru PNS, maka unggah SK 3B dan seterusnya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang honor daerah, itu diwajibkan mengunggah SK 2 tahun terakhir. Dari Dinas Pendidikan Minimal. Ya, itu. Jadi, 2020-2021, 2021-2022, ya, teman-teman. Itu. Nah. Kemudian, SK Pembagian Tugas. Jangan lupa, teman-teman. SK Pembagian Tugas selama 2 tahun terakhir, yaitu Tahun Ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Itu ya, teman-teman. Ini di-scan konsiderannya atau bagian depan sama lampiran yang ada nama Bapak-Ibu. Jangan lupa diwarnai dengan Stabilo atau pewarna lainnya. Ya, teman-teman. Kemudian di-scan, diurutkan mulai dari 2020-2021 ganjil genap. Kemudian 2021-2022 ganjil genap. Dijadikan satu file, kemudian diunggah. Tentunya dalam bentuk PDF ya, teman-teman. Jangan sampai salah, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah... Fakta integritas. Nah, fakta integritas ini teman-teman bisa dapatkan di sini. Teman-teman download di sini. Ya, kemudian isi sesuai dengan ini informasi teman-teman yang punya atau data teman-teman yang punya. Kemudian diunggah di sini. Jangan lupa dibubuhi materi Rp10.000 ya, teman-teman. Nah, itu. Kalau sudah, nanti... Ajukan di sini kalau sudah hijau semua, di sini akan muncul ajukan berkas. Ajukan maka teman-teman akan mengikuti survei pemilihan LPTK PPG 2022. Teman-teman bisa memilih tiga, ya, teman-teman itu sebagai survei saja, bukan sebagai ketetapan. Jadi misalnya surveinya teman-teman memilih Universitas Negeri Medan, besok pada saat PPG belum tentu teman-teman ditempatkan di Universitas Negeri Medan, ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja tutorial pengisian uh, pendaftaran PPG pada tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat, dapat membantu teman-teman uh, dalam melengkapi berkas administrasi. Saya mendoakan teman-teman diberikan kelancaran lulus seleksi administrasi, lanjut ke pretest dan lulus nantinya sampai kepada mengikuti program pendidikan profesi guru. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kita yang sekiranya membutuhkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.